Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo para sahabat, Lesti, lovers, di lovers, serta Lestal lovers dimanapun kalian berada. Selamat sore, selamat berjumpa, dan bergabung kembali di channel kesayangan kalian, di TV, yang akan selalu mengabarkan kabar baik, kabar bahagia, dan kabar terbaru seputar Lesti dan Rizky Billar.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 Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita pada sore hari ini Ada vitamin bahagia yang kita dapatkan di channel Youtubenya Ustaz Suki para sahabat ya Momen ketiga syuting bareng di rumah Leslar Masya Allah BBL selalu menjadi pusat perhatian para sahabat ya Selalu bikin gemes banyak orang Masya Allah mudah-mudahan BBL Ini menjadi anak yang soleh Menjadi kebanggaan orang tua dan banyak orang Amin Jangan lupa persahabat yang belum mampir untuk menyaksikan vitamin segar nih di channel YouTube-nya Suki Al silakan Silahkan mampir aja persahabat ya karena vitamin bahagia ini disuguhkan Ada abang L yang selalu bikin bahagia dan selalu membuat kita tambah semangat pastinya Di postingan ini pun banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan Yakni dari akun Kalsirud mengatakan Masya Allah si Kasep, abang Al-Fatih, anak solehnya Pandas sehat, -sehat terus ya Kasep, Amin doakan yang terbaik selalu ya buat abang El, semoga doa baiknya diijabah. Dan berikutnya persahabat komentar lain diberikan dari akun leni dot Marlena mengatakan, Masya Allah abang El selalu dibuai dengan salawat oleh bunda papanya tuh masya Allah banget ya berkas salawat, mudah-mudahan baby El sehat. ...dan menjadi anak yang soleh. Selanjutnya, bersama juga kita mendapatkan informasi... ...mengenai tanggapan dari trendingnya Timor Timur Lesti, bersahabat ya. Diunggahan Les Largo Public. Ini mengunggah sebuah tanggapan trending yang benar Timur Leste atau Timur Lesti. Kayaknya Indonesia sedang terlesti-lesti. Bagaimana tanggapan lesti? Katanya tuh bersahabat ya, memang betul banget di Indonesia... Ini sepertinya sedang terlesti-lesti nih persahabat ya, alhamdulillah nama Bunda Lesti ini menjadi viral, Dan mudah-mudahan persahabat menjadi berkah dan membawa keberkahan untuk banyak orang, amin. Kita bangga dan pastinya kita selalu bahagia mengidolakan Lekan, Lesti dan Bilar. Selanjutnya kita mampir ke unggahan IG nya Bang Boreal. Satu jam yang lalu, persahabatnya mengunggah sebuah postingan Bismillah, semoga berkah selalu, amin Happy 8 tuh. Taqabullahu minna wa minkum Askar fotografi Wow, ini persiapan untuk lebaran nih persahabatnya, Masya Allah Sepertinya ini di rumah Leslar Doakan yang terbaik ya mudah-mudahan apapun yang dilakukan oleh Bunda Lesti dan Papa Bilar Selalu dipermudah dan selalu diberikan kelancaran dan kesuksesan Berikutnya kita mendapatkan info dari Indosiar mengenai acara aksi Indonesia 2022 di Indosiar, persahabat ya. Hari Rabu tanggal 13 April 2022 pukul 02.00 WIB. Akan tampil keluar Terdarus salam, persahabat. Di sini kita mendapatkan info untuk mengisi acaranya. Untuk mengisi acara di acara aksi Indonesia 2022, hari Rabu. Untuk top 18 grup 5 aksi Indonesia 2022, untuk host ada Ching Abdel Ramzi, Irfan Gilang, Rara Lida. nama Bunda Lesti Kejora, tidak ada persahabatan ya diganti dengan Rara. Untuk bintang tamunya ada Cira YouTube persahabatan ya, tetap supportnya, tetap nonton. Mudah-mudahan idol kesayangan kita bisa kembali tampil dan semoga saja bisa satu paket dengan suami tercinta. Amin. Dan selanjutnya persahabatan kita lihat juga. Ini ada momen spesial cute nih, di iklan Sopi, Lesti dan Bilar. Papa Bilar, ini ada tebak-tebakan untuk Bunda Lesti. Tuh, perhatikan tebak-tebakannya sayang. kamu punya tebak-tebakan buat kamu. Aduh, so sweet banget ya Papa Bilar kepada istri tercintanya. Papa Bill menyampaikan kuda-kuda apa yang paling bikin kamu senang? Wow, kira-kira kuda apa sih yang bikin senang bunda Lesi Gejora apa tuh? <laughs> Ku dampingi kamu kemanapun kamu pergi, aduh, gombal banget ya Papa Bilar, masya Allah bisa aja membuat istri tercintanya tersenyum, tuh bunda Lesti tersenyum bahagia saat digombalin oleh Papa Bilar masya Allah. Jangan lupa persahabat ya dicatat tanggalnya 25 April 2022 pukul 19.00 WIB akan hadir kejutan yang akan disuguhkan langsung oleh Leslar karena akan tampil di acara Sofi disiarkan secara langsung tiga TV nasional yuk, ya, sama-sama kita doakan mudah-mudahan selalu lancar dan selalu berikan kesehatan untuk idola kita masih menunggu kabar baik dan kejutan terbaru berikutnya di sore hari ini tetap stay tune dan pantengin channel ini terus, biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhanga selanjutnya Bagaimana tanggapan kalian mengenai informasi tersebut? Silahkan berkomentar, Bang Min ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.